Yang dong <imitation> Untuk jadi yang pertama, susah jamuan. Berlinang air mata dalam tidur sering rapuh Entah apa yang saya rasa dalam kalbuji Kalau beranda jarak jadi misi yang saya tempuh Keras usaha kala deng gemas suara Percaya selalu kala deng orang cerita Bertahan jadi kunci harus Kalau bisa singgah dalam satu hati Untuk orang yang tercinta. Dari mata yang berbeda Aku pandang sifat akan sama yang ganti malam terang hingga gelap Berbisik semata kata itu jadi penyebab hmm, Sudah ya, terawar, usah percaya yang lain Panas tapi nah, cerita nah, jangan um, kemain Yakinkan hati yeah, Ya, yang nah. kita, usah, bahagia, tak Kita kerausat berbahagia Dan tahu tunggu kisah cinta Selalu berjuang Untuk bersama Sembunyi Susah jangan buang waktu tuh percuma. kan saja, iran dan sengaja. Sementara indah terpukau lalu kemana? Dikejar waktu duduk di tengah durasi, di mana realita tak sesuai ekspektasi. Keluarkan kata manis tapi lupa jangan tuh janji lewat pesan lalu tanya kapan bah. Selusli, ini teka-teki tapi mata hati lebih jali bah. Sorry, saat akan berhenti nilai juang tinggi Yakin saya untuk di sini. Maksatimu masih Bahagia hanya ilusi, tersebut senyum sebagai senyuman, menu masalah yang kelak dirindukan, hati yang akan kau untuk berjalan, ikuti baik jika bahagia kuharapkan. yang kau harapkan. Yang tahu satu bahagia. Oh,